Baiklah, para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada, untuk menemani santai siang kalian saat ini, Bang Mimin akan memberikan informasi terbaru siang ini, para sahabat. Ya, kegiatan pertama di sini ada kabar bahagia untuk kita semua, para sahabat Leslar, bahwa untuk versi al Indo Trends, acara akad nikah Leslar Indosiar ini masuk dua di nomor urutan rating, para sahabat. Ya, Masya Allah, dan untuk versi UN-nya. Ini posisi kedua juga luar biasa Masya Allah prasahabat yang bersyukur dan bangga Alhamdulillah Tentunya Lesi Neski Bilar membawa berkah mudah-mudahan Selalu untuk memberikan kebahagiaan untuk kita semua Amin Ya Rabbal Alamin Dan selanjutnya kita lihat juga persahabat di IGSnya Abang Bilar yang mana satu jam yang lalu mengunggah sebuah postingan pemandangan di hotel nih persahabat di atas hotel Masya Allah Luar biasa pemandangan Jakarta siang ini Alhamdulillah mudah-mudahan tentunya persahabat yang semuanya sehat dan semuanya diberikan kebahagiaan Untuk keunggah berikutnya kita lihat persahabat ya Masya Allah Tentunya 16 menit yang lalu nih baru saja diunggah di IGSnya di DLSI ke kejora Tentunya Rizky Bilar kayaknya berbangun tidur nih, persahabat ya Aduh, habis semalam kayaknya pertandingan sudah dimulai sokok <laughs> cincin, persahabat ya Aduh, kayaknya ini seru banget ya persahabat ya Kita lihat juga ke berikutnya, Masya Allah Rizky Bilar malu nih, di video sama di DLS-nya ke Aduh, iut Dan tentunya kita merasa senang, bahagia melihatnya, persahabat ya Kalau sudah bebas kalau sudah sah pasti tentunya bebas nih persahabat ya Luar biasa ketawanya nular banget nih persahabat ya. Kita lihat juga keunggahan berikutnya Ada keunggahan spesial dari Om Izhar Masya Allah yang mengunggah sebuah postingan foto pengantin baru nih persahabat ya Tentunya luar biasa ada kalimat caption yang dituliskan Alhamdulillah jargon kawal sampai halal sudah diijabah sama Allah Terima kasih untuk semua pihak yang telah amat sangat berjasa dalam setiap prosesnya Kira-kira jargon apalagi ya selanjutnya Tentu kawal sampai melahirkan Tuh bersahabat ya banyak sekali tanggapan komentar dari para sahabat Leslar ya. Ini dari akun sahabat Leslar Taiwan Kawal sampai melahirkan katanya ya Berikutnya komentar juga diberikan dari akun Leslar Kendari 01 mengatakan Bismillah, kawal hingga Leslar Junior hadir di tengah-tengah ayah sama bunda Amin Doa terbaik, kita aminkan mudah-mudahan secepat ya Lesti dan Rizky Bilar diberikan Memohonkan persahabat yang Lestler Junior Tentunya hadir di tengah-tengah Lesti dan Rizky Bilar untuk keunggahan berikutnya, kita lihat juga persahabat doengan terbaru yang membuat kita bahagia, masya Allah. <guluh> Abang Bilar terlihat persahabatnya kayak memang benar-benar baru bangun tidur nih, mau otw ke kamar mandi dan di video ini sama di DLS Tentunya para sahabat Lesnar sapok sama kolornya Rizky pilar tuh unyu unyu katanya ya. <guluh> kita lihat unggahan tersebut lagi posting oleh akun Lesnar Go Public. Ada kalimat caption yang dituliskan. Tolong, kolernya Uwub udah beda aja sama semalam Haha, -ha, semoga Lesler penuh berkah hidupnya Selalu memberi contoh dan manfaat baik untuk semua orang Penuh keberuntungan, dunia akhirat Ambil, ambil yang baiknya, buang yang buruknya persahabat ya tentunya doakan saja yang terbaik mudah-mudahan idola kita ini selalu diberikan kesehatan kebahagiaan dan tentu kita tentunya diberikan kebahagiaan juga oleh deara kesayangan kita dan berikutnya kita lihat di sini ada banyak sekali komentar dan tanggapan persahabatnya dari fans wrestler lovers yakni dari akun Fatma Fatmah_haifa mengatakan dalam kolom komentar tangan garuk-garuk apa itu mince wow bikin salpok aja nih persahabatnya <laughs> berikutnya komentar diberikan dari akun ayasa anskor 2020 mengatakan dalam kolom komentar ya ampun warga konoha kolor aja hafal loh tuh <laughs> tentunya warga konoha memang luar biasa mudah-mudahan selalu berkah dan berokah dan selalu berikan kebahagiaan aben jaro lalamin kita masih menunggu kejutan dan kabar baik selanjutnya Tetap pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru seputar Lesti dan Rizky Pilar. Ini informasi di siang hari ini bagaimana tanggapan kalian, silahkan berkomentar. Ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.